Uh, pohon petai sana ada ya Dan Ini uh, sebagai siap panen nih Padahanya jadi Mereka pada cari makan di sawah Tepan ke bawah panah Tepan panah Oh banyak Tepan ke bawah lagi? perut turun ke bawah wuuh, -uh. uh, kena main, kena main kena, kena, kena, kena.